Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Tani Jumpa lagi dengan Sofia Ahmad <tuh> Kita lagi Mengecek tanaman padi Alhamdulillah Ini baru tiga hari tanam Dan untuk Lokasi sini masih satu dua yang tanam, belum rapat semua karena terkendala air hujan. Alhamdulillah, kemarin hujan mengguyur sawah kami. tampak dari kejauhan burung-burung sawah mencari <coughs> ikan ataupun kebetulan hari ini cuaca mendung karena tadi pagi sempat hujan Alhamdulillah jadi para petani agak bergembira itu ada orang tanam Ibu-ibu <tuh> untuk untuk di daerah kami kebetulan sawah ada hujan belum ada irigasi yang ada sumur bor jadi kalau untuk pengairan Misalkan kemarau itu memakai sumur bor, dan listrik pun sudah masuk ke persawahan. Jadi, orang-orang menggunakan sumur bor untuk mengairi sawah. Oke, mitra tani. Dulu dari saya, bantu ya. Tolong like and comment. Jangan lupa subscribe.